Jelang El Clasico, Ancelotti Ungkap Kondisi Pemain Madrid Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengungkap soal kondisi pemainnya menjelang partai El Clasico melawan Barcelona, Minggu 13 Oktober 2022. Real Madrid akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan yang menentukan ini melawan Barcelona. Partai ini menjadi sangat krusial karena akan sangat menentukan bagi kedua tim dalam persaingan di klasemen. Barcelona saat ini tengah berurusan dengan krisis cedera menjelang pertemuan ini. Namun, Real Madrid juga memiliki beberapa masalah sendiri. Real Madrid mendapat kabar gembira setelah gelandang Luka Madrid dan striker Karim Benzema kembali baru-baru ini. Ini berarti Carlo Ancelotti memiliki sebagian besar opsi tim utama untuk diturunkan dalam big match ini. Ini pelatih asal Italia itu telah memberikan perkembangan terakhir mengenai potensi ketersediaan kiper ke baut Kurt Toys untuk tampil di El Clasico. Kurt Toys jauh lebih baik. Rencananya adalah memulai pelatihan pada hari Kamis dan siap untuk hari Minggu. Kami sudah berbicara dengannya dan dia kondisinya sudah jauh lebih baik, kata Ancelotti. Pemain Belgia itu kemungkinan akan kembali beraksi melawan Barcelona akhir pekan ini. Kehadirannya di antara Mistar Gawang bisa menjadi dorongan besar bagi Real Madrid yang memiliki masalah dalam mempertahankan clean sheet musim ini. Selain Kurt Toys, Los Blancos juga kemungkinan akan memiliki Ider Idermilitao meskipun sang bek mengalami cedera akhir pekan lalu melawan Getafe. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez juga berkomentar soal El Clasico usai timnya ditahan imbang tiga sama oleh Inter Milan dalam kompetisi Liga Champions. Hasil imbang dengan Inter adalah pukulan yang sangat keras, itu kejam, kata Sevi. Sekarang kami harus memikirkan Real Madrid dan El Clasico. Kami harus pulih besok dan mencoba mengalahkan Real Madrid di Bernabeu pada hari Minggu, kapat Sefi. Nani Kroos tak mudah jadi pemain Real Madrid. Di landang Real Madrid, Toni Kroos menceritakan kehidupannya di ibu kota Spanyol. Menurut Kroos, tidak mudah jadi pemain bintang Real Madrid. Dimanapun dirinya pergi, pasti tak pernah luput dari perhatian penggemar. Tak selalu mudah untuk pindah di pusat Madrid. Ada terlalu banyak orang yang menginginkan foto, tanda tangan, atau obrolan. Tidak semua orang mengerti saya Toni Kroos, ayah dengan anak-anaknya, dan bukan pemain Real Madrid. Pucar Kroos dikutip tribungorontalo.com dari Diario AS. Meski sering merasa tak nyaman, pemain 32 tahun itu mengaku tidak pernah menolak ketika dihampiri orang asing. Tapi saya tidak ingin mengatakan tinggalkan saya sendiri. Kedengarannya tercela dan itu bukan niat saya, karena orang-orang biasanya sangat ramah. Saya sangat berterima kasih atas reaksi positif orang-orang, akunya. Toni Kroos telah menyatakan kemungkinan gantung sepatu saat kontraknya berakhir di tahun 2023. Hal itu diungkapkan sang pemain saat tim Jerman tersingkir dari Euro 2020. Dia berkeinginan pensiun di Real Madrid. PSG patok harga Mbappe sampai 5,9 triliun rupiah. Siapa yang mau beli? Masa depan bintang Paris Saint-Germain, PSG Kylian Mbappe kembali kencang dispekulasikan kelanjutannya. Terlebih setelah Mbappe dikabarkan telah meminta manajemen PSG untuk melepasnya pada bursa transfer musim dingin 2023. Munculnya kabar ini tentu sangat mengejutkan para pecinta sepak bola. Terlebih Mbappe sendiri pada Juli kemarin baru saja memperpanjang durasi kontraknya bersama PSG hingga musim panas 2025. Usut punya usut, Mbappe ingin pergi lantaran hubungan pemain berusia 23 tahun tersebut dengan manajemen PSG memburuk. Bape bahkan dikabarkan kembali menjalin komunikasi dengan pihak Real Madrid, klub yang sempat kencang diisukan jadi pelabuhan berikutnya. Namun, upaya Madrid untuk bisa mendapatkan Bape di bursa transfer musim dingin 2023 diyakini tak akan berjalan mudah. Sebab menurut laporan dari Sport Jumat 14 Oktober 2022, manajemen PSG kabarnya mematok harga tak masuk akal bagi setiap klub yang tertarik merekrut Bape. Ya. Klub berjuluk Les Parisians tersebut disebut-sebut memasang harga sebesar 400 juta euro atau 5,9 triliun rupiah. Harga transfer Mbappe tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Madrid. Ini menarik dinantikan, seperti apa kelanjutan dari rumor Mbappe menuju Madrid di bursa transfer musim dingin 2023? Apakah Madrid sanggup mendatangkan Mbappe atau sang pemain justru tetap bertahan di PSG? Iden Hazard dicemooh suporter Real Madrid. Mimpi buruk Iden Hazard di Spanyol terus berlanjut. Dia dicemooh oleh penggemar Real Madrid saat ia ditarik keluar lapangan melawan Shakhtar Donetsk. Mantan bintang Chelsea terus berjuang untuk menemukan bentuk dengan juara La Liga. Iden Hazard turun sejak menit pertama. Tapi pemain asal Belgia itu tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Dia pun ditarik keluar lapangan pada menit 57 AS melaporkan bahwa Hazard dicemooh oleh pendukung Blancos saat ia diganti. Mantan playmaker Premier telah mengalami sejumlah masalah cedera sejak bergabung dengan Madrid dari The Blues seharga 88,5 juta poundsterling pada 2019. Ini seharusnya menjadi musim yang positif bagi penyerang setelah dia membuat bos Madrid terkesan dengan tampil di pramusim dalam kondisi puncak. Dan statusnya sebagai penghangat bangku cadangan untuk tim Ancelotti adalah sesuatu yang membuatnya khawatir kurang dari dua bulan dari Piala Dunia di Qatar. Berbicara kepada media Spanyol, dia berkata, Ada masa-masa sulit karena saya ingin bermain dan saya tidak bermain. Saya merasa baik di Real Madrid, saya hanya bermain lebih sedikit. Dan ketika saya bermain, saya bermain dengan baik. Ini adalah situasi yang sulit karena saya ingin bermain lebih banyak. Ujarnya, Boss tidak setuju dengan Hazard soal standar penampilannya. Dia berkata, Iden tidak perlu berbicara dengan saya karena dia tahu situasinya bahwa ada banyak persaingan. Saya pikir situasinya cukup jelas.